seiyuu sangat terkenal di Jepang menjalani profesi sebagai seorang seiyuu. Di Jepang, merupakan profesi yang cukup bergengsi. Ayahnya seorang artis, pengisi suara ini pun akan mendapat bayaran yang cukup mahal dan juga popularitas. Bahkan, popularitasnya tersebut melebihi kepopuleran pecinta anime itu sendiri, sama dengan kepopuleran seorang artis di Jepang banyak yang gemari toko seiyuu. Dengan demikian, namanya begitu populer bagi warga Jepang bahkan warga Jepang terkadang bila ingin menonton anime melihat nama pengisi suaranya terlebih dahulu berikut ini kami akan merandom Seiyuu terfavorit sekaligus yang terkenal di Jepang Amamiya Sora Seiyuu yang lahir di Tokyo 28 Agustus 1993 ini Memang menjadi langganan berbagai anime, karena kepewanya yang mengisi suara. Ya, seiyuu cantik ini hingga kini berusia 29 tahun. Sora Amamiya mulai mengenal profesi seiyuu dari temannya, saat masih duduk di bangku SMA. Namun dia baru tertarik dan memutuskan untuk menjadi seiyuu setelah melihat akting mengagumkan dari seiyuu Miyuki Sawashiro. Pada tahun 2011, Amamiya lolos audisi Rain Super Seiyuu kedua dan bergabung dengan agen pencari bakat tersebut Di tahun berikutnya, ia memulai debut sebagai Sayu dengan menyuarakan karakter Minori Aikatsu Shinsekai Yori dan Tonari no Kai suara Amamia Amamiya memang terkenal sangat berbakat, terbukti dengan kemampuannya Memainkan berbagai karakter dari berbagai genre anime: Elizabeth, Nanatsu no Taisei, Touka Kirishima, Tokyo Ghoul, Asylum, Verse dari Alnua Zero, Akame dari Akame ga Kill, Aqua dari Konosuba, dan masih banyak lagi karakter lainnya. Maya Uchida. Wanita kelahiran tanggal 27 Desember tahun 1989 ini merupakan atris pengisi suara terbaik. Bahkan pernah menyabet penghargaan atris pengisi suara terbaik dalam ajang penghargaan pengisi suara ke-8 yang diselenggarakan pada bulan Februari 2014. Wanita ini pun berprofesi sebagai seorang penyanyi dari Tokyo, Jepang. Dan inilah beberapa karakter yang diperankan beserta animenya seperti Kurita Jibana anime domestik Nakanojo, Rika rikata Nakashi, anime chunibyu jimokoi daishitai katarina Clais anime hamefura no doka anime shensun Butayaro, Wabu wabuni girls iki anime noragami dan masih banyak lagi kara lainnya anah hirano Wanita yang akrab dipanggil ayah ini merupakan kelahiran Prefektur Aichi pada tanggal 8 Oktober 1987 Namanya terkenal sebagai pengisi suara sejak mengisi suara Haruhi Suzumiya Tokoh Haruhi Suzumia merupakan pemeran utama dalam serial anime The Melancholy Haruhi Suzumia pada tahun 2006 Sejak saat itu, kipranya dalam mengisi suara terus berkembang dan inilah beberapa karakter yang diperankan beserta animenya Seperti Mamori Anejaki dari anime A.S.Hill 21 Misa Amane anime Death Note Lucy Hellvillia Laila Earthvillia anime Fairy Detail Nobume Imai anime Kindama, Dende anime Dragon Ball Kai Dan masih banyak lagi karena lainnya Haruka Fukuhara Usianya baru 22 tahun Namun wanita kelahiran prefektur Saitama pada tanggal 28 Agustus 1998 ini Memiliki banyak talenta Hal itu yang membuatnya sebagai seorang penyanyi, pengisi suara, aktris, model, juga seorang penulis lagu Salah satu anime yang mengangkat namanya menjadi pengisi suara terkenal berjudul *Bukin Idol I* Mai Utama. Dan inilah beberapa karakter yang diperankan beserta animenya, seperti Satomi, anime Aino Utagoe, Waki Kasete, Koyasu, anime Kaguya Samawa, Kokura Setai, Tensai Taino, Renajunosen. Mirei Kadeno Koji Anime Hello World Yuni Sida Anime Koi wa Ameagari no Yuni Dan masih banyak lagi kara lainnya Kanahana Zawa Salah satu judul anime yang diisi suara oleh Kanahana Zawa adalah Angel Beats Wanita cantik kelahiran tahun 1989 ini juga berprofesi sebagai aktris karena pun mampu mengisi banyak suara dengan tokoh yang berbeda wanita cantik ini pun pernah mengisi suara sebanyak 234 kali dalam berbagai judul anime dan inilah beberapa karakter yang diperankan beserta animenya seperti Nadeko Senggoku anime Monogatari Andri Sonohara anime Durarara Angel atau Kanade Tajibana anime Angel Beats, Kuroneko atau Ruri Goko anime Oremo Mayuri Shina, anime Stain Sketch dan masih banyak lagi kara lainnya Aoi Yuki Wanita bernama lengkap Aoi Yabuzaki ini telah mengisi suara sebanyak 194 kali dalam serial anime wanita berusia 25 tahun ini sering mengisi suara dengan karakter yang berbeda-beda misalnya gadis kecil gadis yang bersemangat gadis tanpa emosi dengan berbagai karakter yang unik Di samping itu tokoh anime yang diisi suara oleh Aoi Yuki selalu memiliki banyak penggemar dan inilah beberapa karakter yang diperankan beserta animenya seperti Kono Yuki, anime Sword Art Online, Suzu Asui, anime Boku no Hero Academy Tamaki Komatsu, anime Enen Nisou saya kanatori anime Kiminonawa, dan masih banyak lagi karakter lainnya. Nana Mizuki, suaranya yang merdu serta kepia wayanya. Dalam menguasai teknik vokal Membuat Nana Mizuki telah malang melintang di dunia pengisi suara Nana Mizuki pun pernah berkolaborasi dengan TM Revolution Suaranya yang lembut mengantarkan dia berprofesi sekaligus sebagai penyanyi Nana Mizuki telah banyak mengisi suara anime Dan inilah beberapa karakter yang diperankan beserta animenya Seperti Hinata juga di anime Naruto Fat Rosa anime magical girl lyrical nanoha Subasa Kazanari anime Shimogear Moka Akasia anime Rosario Vampir Tsubumi Hanazaki Person anime Heart Cards Resured.